Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti Lovers, Belovers, lovers, serta listener lovers Dimanapun kalian berada. DivaTV TV Kembali, hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Dejora dan Rizky Bilar.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 Eh sampir, sahabat ya Bang Ican di sini mengunggah sebuah postingan foto dirinya bersahabat ya. Tentunya terlihat sangat sedih banget nih Ichan. Ican. Ya persahabat ya di situ tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Aa Fans Fanboy state kata ya fanboy Leslar Love, ada yang patah hati juga kayak aku. Wah, wow, sahabatnya sedih banget nih melihat tentunya Lesni dan Rizky Bilar akan menikah. A.I.Chan sedih dan tentunya terharu banget persahabat ya Dan kita salvok banget sama wallpaper HP-nya A.I.Chan persahabat ya di situ ada foto di dek Lesti uh, Bikin gemes, bikin tentunya bahagia juga melihatnya persahabat ya Tentunya terharu dari A.I.Chan untuk Lesti dan Rizky Bilar kalau postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan respon, persahabat, ya. ya ini dari Abang Bilar nih. Di situ berkomentar, emes kata Abang Bia, ya. aduh gemes juga nih. Kita melihat komentar dari Abang Bia, para ya ada juga komentar dari Lesti Kejora. Di situ mengatakan, jadi selama ini, ahaha. aduh para ya akhirnya ketahuan nih. <laughs> Doakan saja yang terbaik untuk hubungan Lesti dan Rizky Bila mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan kebahagiaan sampai menuju ke pelaminan Dan keunggahan berikutnya persahabat ada unggahan foto cantik banget nih dari Dedek Lesti dari Ali Foto, persahabat ya Di akun Instagram pribadinya Ali Foto mengunggah foto yang sangat cantik banget tentunya Lesti Kejora ini di luar biasa banget, Masya Allah, para sahabat ya, semua para fans memuji kecantikan dari Dedek Lesti, yang tentunya selalu tampil memberikan tampilan yang sangat membuat kita semakin bangga, para sahabat ya. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali pujian dan tentunya tanggapan dari para fans, yakni dari akun Irnawati Angel mengatakan, "Masya Allah, manis banget." Ada juga tentunya komentar dari Himata Kejora Disitu mengatakan cantik banget Selanjutnya tentunya komentar dari Siti Makrifah23 Mengatakan Masya Allah terpancar Wow, war sahabat ya Tentunya terpancar sinar dari wajah Dedek Lesif war sahabat ya Ini menunjukkan bahwa Lesi Kejora Tentunya sang bintang, sang Kejora kita ya Selalu diberikan kebahagiaan mudah-mudahan untuk Lesti tentunya Amin ya robbal alamin. Kita mudah-mudahan yang hari ini juga mendapatkan kebahagiaan dari Lesti bila tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.